Kemudian ada the magician. Kemudian ada six of cups ya di sini. Kita lihat dari kartu untuk kamu ya di sini. Ya aku lihat ada sosok orang yang di sini menginginkan kamu ya sosok ini menginginkan kamu uh, terus kemudian pengen ada hubungan dengan kamu di sini kemudian juga pengen berbicara gitu loh dari hati ke hati ya di sini jadi sosok ini ingin berbicara dari hati ke hati ke kamu ya dengan kamu di sini terus ada ungkapan perasaannya dia gitu loh. kayak dia pengen ini dia pengen ini dia pengen ini ke kamu gitu ya yang aku lihat di sini kemudian dari Six of Cups uh, ada kaitannya ke arah percintaan gitu jadi mungkin dia ngasih tahu uh, perasaannya mungkin dia juga di sini kalau dia masih malu-malu masih belum yakin biasanya masih menggunakan kode-kode dulu gitu ya dengan kamu gitu jadi Uh, awalnya memang demikian, gitu. Kode-kode dulu, gitu ya. Tapi nanti kemudian yang aku lihat di sini, uh, kalau ada waktu dan kamunya dengan dia itu bisa ketemu. Itu yang aku lihat, ada yang namanya bicara dari hati ke hati, ya. Uh, empat mata bicara, itulah denganmu, ya. Kayak lagunya Armada atau The Bagindas. Empat mata, lupa, <laughs> lagu jaman dulu banget kan, gitu, jadi memang ada kaitannya ke arah sana, ya, yang aku lihat di sini, terus kemudian memang uh, dia ngasih sesuatu juga nanti ke kamu, gitu ya, berupa tanda cinta di sini, ya, jadi tandanya tanda cintanya dia memang selalu dia tunjukkan secara jelas gitu loh, ya, uh, untuk sebagai tanda bukti dan uh, suatu kepercayaan gitu menimbulkan suatu kepercayaan gitu kepada kamu dan kayak biar kamunya percaya juga gitu kan bahwa dia itu benar-benar serius gitu kan ke kamu ya seperti itu yang aku lihat di sini. Kalau dari kartu di sini ada kaitannya dengan elemen tanah ya page of pentacle sesama Capricorn mungkin terus kemudian juga ada dari Virgo Taurus, ya. Kemudian, the magician di sini ada kaitannya dengan Virgo, ya. Kemudian, juga Gemini, ya. Pinter banget ngomong atau pinter banget untuk menyampaikan uh, pendapatnya. Dia gitu kan, ya, mengemukakan pendapat itu. Dia pinter banget. Kemudian, di sini ada Six of Cups, berarti ada kaitannya dengan elemen air, Pisces, Scorpio, dan Cancer di sini, ya. Oke, okay. uh, kemudian kita lihat untuk sesi berikutnya ya, untuk kamu. Di sini kita lihat hal-hal berikutnya, atau mungkin dengan energi yang berbeda, gitu kan. Kartu pertama ada Ace of Swords, betul energinya ini berbeda sekali. Kemudian ada The Star, Kemudian ada Temperance ya di sini. Ini yang aku lihat dari pembacaan ya, dari pembacaan kartu, zodiaknya kelihatan banget di sini khusus ya, khusus banget di sini zodiaknya dan uh, berarti karakternya juga berbeda ya yang aku lihat di sini. Karakternya yang aku lihat di sini untuk kamu dia sosoknya tegas banget. Uh, ada kaitannya dengan Aquarius di sini, kemudian Temperance. Ada kaitannya dengan Sagittarius, mungkin dari Venusnya, mungkin dari Moon, mungkin dari Sun Sign, gitu. Mungkin dari uh, Rising ataupun Ascendant, gitu ya. Kalau kamu tahu ke arah sana, mungkin bisa dilihat juga ya ke arah sana, kayak gitu. Jadi, memang dia ini mungkin ingin meminta kejelasan atau mungkin bisa sebaliknya ya kamu yang meminta kejelasan ke dia gitu, ini gimana nantinya kedepannya seperti apa gitu karena ada kaitannya dengan overflowing energy atau ada kaitannya dengan uh, kamu ngasih energi ke dia gitu atau mungkin bisa dibilang nuntut gitu ya, nuntut suatu jawaban gitu yang aku lihat atau dari dianya yang nuntut sebuah jawaban kamu mau nggak gitu ya bersama dengan aku Kayak gitu tapi kamunya masih belum ngejawab mungkin gitu ya Atau dianya masih belum ngejawab Pertanyaan itu gitu ya sampai saat ini Gitu karena mungkin masih belum siap ya Masih belum siap uh, belum waktunya juga mungkin bagi dia Tapi dia nanti bakalan ngejawab sih gitu ya Antara iya atau enggak gitu tinggal ditunggu aja sih yang aku lihat di sini ya Aku nggak bisa ngasih tahu jawabannya, iya atau enggak ya, karena ya itu bisa menjadi surprise untuk kamu. Gitu kan, bisa kamu tanya juga ke dianya ya di sini, karena kita enggak, enggak boleh mengira-ngira ya kalau kayak gitu. Gitu lebih baik nanya langsung aja sih, biar lebih jelas ya sebetulnya gitu. Tapi kalau kamu memang butuh ya, silakan bisa untuk personal reading gitu kan. Kita baca energinya si dia ini gitu ya, seperti apa. Ya Dalemannya gitu kan, dari isi hati terdalamnya gitu ya. Yang aku lihat di sini, tapi rata-rata sih yang aku lihat di sini, iya kejelasan nanti bakal ada sih, bakal ada dia ngejawab juga gitu secara cepat. Mungkin di minggu ini, mungkin di minggu depannya ya di sini ya. Aku lihat, semoga aja bisa ada jawaban gitu lah dari sosok ini ya. Kalau dari bintang-bintang gitu kan ya Kalau dari bintang uh, The star itu kelihatan banget Nanti akan ada jawaban Gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan kamu Seperti itu Oke itu yang bisa aku sampaikan di kartu ya Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya